Oke, okay, di sini daripada Azwar Badrol pasal makanan lagi. <laughs> Oke, okay, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oke, okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat Zataran sini ada perbanduan satu yang berharga RM5. Oh, dengar wasan. Sangat murah. Jadi, bagaimanakah portion yang RM5 tu? Apa yang ada dekat dalam dia? Okay. Jom kita tengok cara penyediaan dalam. Warung Kak Long. Jom, let's go. Okay, ini ada perak nih Ada perak, perak Perak Paha eh Paha betul? Tepong Apa eh 100 pisau eh Ini lem ha? Oh dia punya perapan tu paha-paha tu macam foto eksplosif tu wow. Dia ada, dia ada telur eh dia ada telur okey eh sikit saladlah dengar cerita abang dulu chef eh ya yeah, di hotel lah. di hotel mana tu dulu di Mbrok kat mana Mbrok M Mbrok Mbrok di mana Ke tu di pekan ah di belantan dekat stadium oh dekat stadium berapa tahun bang sebagai chef oh itu tak la punlah setahun lebihlah oh dengan setahun lebihlah buka hari-hari okay. tu macam mana buka hari-hari tu hari-hari hari, -hari. kami hari -hari ah, kita orang cutilah kami cuti staf daripada pukul apa staf staf 12. Okey. 50. 9:30 stok ah. 9:30 stok kan. Dalam baik. Jadi selain daripada western chicken chop ada juga pasta ya eh. Ada <tid> pasta apa tadi? Chicken chop <tid> okay. okay. dan pasta, bolognese. Okey. Carbonara. Okey. Dengan aglio olio. Okay. So walking Panda yeah. Grab ada. Kita buat yang terbaru ni yang my shop. My shop. My shop. My shop. My shop. Halal, yang, yang halal kita... yang okay, halal. baik. Bye -bye. Kita for do. Okey. Memang abang buat telur mata eh? Telur mata ke sunny side up? Mana dia separuh masaklah. Sunny side up. Imi saya dia akan bagi telur, bibin. Okey. Okey nasi kita. Okey. Lepas tu ayam. Oh, ayam. Okey. Oh. Okay Minyaknya pakai minyak zaitun tu kayaknya tu. Terbaiklah hmm. ni. Dia kan chef gitu kan. Jadi, mesti sedap. Oke, okay. ini okay. apa, guys? Alright. Oke okay. posis hmm. Tapi rata-rata Kak Malaysia itu murah ya Untuk makanan itu Masak 5 ringgit loh guys Oh dia buat macam tuh bikin ngiler aja ya masak apa lagi? Ayam. Oh, dia ayam tak ada tulang dah. Aha, dah ambil tulang dia. Ya Allah, sedapnya. Okay dia bagi minyak sikit je kan. Wei, hey, mantap ni. Daripada nampak uh, Gambar maksudnya Nampak ayam ni memang sedap tau Tu kan Sebab dia dah berbumbu hmm. Ya Allah Itu macam tu Boleh boleh nanti saya buat juga hmm, Cara dia masak tu Tanpa tulang kan pak untuk saya kain bila belang tu punya daging ni kadang tak masak kan jadi selai kepak ni dengan bila ni boleh makan oh boleh masak oh iya macam tu tujuannya untuk tulangnya tu agar matang weh sedak ni kan masak lama. Eh bolehlah saya ada pakai ayam kat sini bunyi. Jadi dia buat macam tu eh. Lepas tu panggang, goreng lah, goreng-goreng semi-semi panggang lah. Peh. Ada set nasi. Ada set nasi, ada, sosis. Ada, ada bawang, bawang goreng. Eh, hey, saus apa tu? Oh ada French fries juga. Yang apa? Itu yang seksi je. Seksi ye. Yang sembilan Wow. Aduh, puas benar rasa. Mhm, mm enak ini. Wow. Oh, Oke, okay. 9 ringgit 9 bang eh. ringgit 9, murahnya. Ini yang set 5 ringgit. 6 ringgit setengah. 6 ringgit setengah. Susah sebenarnya paper dia. Ya Allah. Ya Allah, Saus dia, ya Allah. RM9.99 Banyak sangat guys uh, Is... Alamak Masih, ya? banjir, oh, banjir Banjir Oh memang macam tu lah Kena buat banyak-banyak Sebab kalau tak banyak tu kita makan macam kurang tu Saus dia tu Sebab sedap Okay ini yang RM5 RM5 Ya Allah 5 ringgit Sekejap 5 ringgit ada telur Ada ayam Ada sosis Eh Iyakah Telur kat sini 2,000 kan 2,500 2,500 paha ayam tu 6,000 4,000 Okey Antara kisar 15,000 lah Dengan sosis tu kat sini Betul-betul sih. 15000 tak besar tak dapat Dan kalau kat sini kan macam mata. ni ada RM5 kali 3 kan ah betul 15000 western lo kamera pegang sebelah jadi kita makan dengan tangan dia okey to layu makan dengan tangan dia bismillah bismillah hmm. so. ini sepatutnya harga dia RM10 ni Ya ke. Ngiler guys, asli ya Allah, ngiler banget sih. Saiz ini memang cita rasa hotel. Cita rasa Saya hotel. Rasa berbaloi. Oh, syahdu, oh no. Tapi saya kurang suka tengok, kalau macam tu. Chop, ada telur mata kerbau. Saya makan tapi makan sikit je eh. okay. <laughs> Kurang suka kalau telur tak matang Yang sangat. Ini diesel dia ada go dan fries. Hmm. Cuba sini Tapi Yang rasa ayam sama aja. Fries. Rasa ayam dia tu. Hmm, sedap nasi ni cuma 6 ringgit setengah 6 ringgit setengah dengan nasi Ya Allah Alamak Sedap ni Happy lah. Boleh makan murah macam ni, tapi kualitas hotel, guys. Rampun kenyang lah. Ya Allah. Kak Long, RM300 ni untuk siapa sahaja yang datang. Kejap lagi. Dia order western ke, goreng-goreng ke, bagi dia lah percuma. Ya? Yeah? Okay. Ah, besok kita masuklah YouTube. Mudah-mudahan bertambah-tambah pelanggan. Chicken chop 5 terbaik Amin, amin Mudah-mudahan ramai yang datang lepas ini insyaAllah eh Terima kasih sebab sudi Bagi datang buat video Terima kasih kalau Lombang eh Terima kasih Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Alright guys, selesai videonya So, itulah tadi Makanan Western Yang dekat sana tu murah sangat Tak logik lah Mana ada makan macam tu 5 ringgit je Haa Ya Allah Betul-betul lah ni Boleh makan sedap RM5 hmm. paha ayam, telur, sosis Alamak kat sini tak, tak dapat tu Mesti RM25,000 kan Mesti RM10 lah RM10, RM9 macam tu hmm. Murah sangat Murah sangat Eh tak percaya lah saya ni ada macam tu dekat sana guys Tak faham jugalah kenapa RM5 macam tu eh Kalau saya jual tu takkan lah RM5 eh Mestilah 10 sama 15 ringgit macam tu <laughs> Mungkin sebab dekat sana murah-murah guys Macam ayam murah, telur murah kan Haa sosis juga sosis biasa kan ha, dekat dekat mall pun ada banyak Tapi kalau ayam tu kan Kalau di sini tu ada naik turun harga dia Dan telur juga sekarang 1 kilo tu 24 ribu macam 10 ringgit lah Haa uh, 7 ringgit 7 ringgit dalam 1 kilo Untuk ayam sendiri tu Haa uh, 15 ringgit lah 15 ringgit macam tu 17 15 ringgit dan ya kadang naik kadang turun kalau ke sini guys ya semoga memang apa namanya ya musim tuh tergantung daripada musim kalau ayam banyak kan stok ayam banyak daripada petani-petani dia bagi murah kalau uh, ayam tuh tak banyak maka stabil harga boleh jadi juga naik macam tuh guys oke okay, mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih dan tengok video ini jangan lupa untuk like share komen dan subscribe dengan saya dan saya menunduh drious asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh